Kalau ya, tak ke aja banyak. Sayangnya ini udah lontak satu ya. Uh. Bismillahirrahmanirrahim. Esok Fahri di sini dan Sobat di sana. Meski jarak kita jauh tapi kita masih bisa saling berbagi. Sobat sekalian, Fahri ditemani sama Dendrobium Farmery. Mungkin Sobat pernah dengar ya Dendrobium Farmery. Oke, Fahri akan review nih. Cocokkah Dendrobium Farmery ini untuk pemula dan Fari nyarai gak sih untuk Sobat sekalian itu memelihara Dendrobium Farmery. Sobat penasaran ikutin Fahri terus ya. Sobat sekalian, Dendrobium Farmer ini berasal dari mana sih? Ini bukan dari Indonesia sobat sekalian. Tetapi berasal dari Himalaya, Thailand, Myanmar, Malaysia, Cina. Jadi Asia ya, memang dari Asia. Kemudian bunganya ini sangat densely. Atau bunganya bisa banyak. Dan ini ditemukan pada ketinggian 150 meter sampai dengan 1000 meter dari permukaan laut. Nah kabar, nah ini kabar gembira bagi sobat sekalian yang tinggal di dataran rendah karena ini bisa dipelihara di dataran rendah yaitu tadi pada ketinggian 150 ya mulai dari 150 meter persegi eh, per 150 meter dari permukaan laut sampai 1000 meter dari permukaan laut. Kemudian untuk reviewnya. Jenderal pion farmer ini berbunga ketika awal musim penghujan, Sobat sekalian, yaitu pada bulan-bulan ini, yaitu bulan September, Oktober, November, sampai terakhir sampai Desember. Namun kadang juga ada yang berbunga di bulan Januari ketika agak telat berbunga ya. Kemudian untuk perawatannya gimana sih? Jadi per perawatannya sangat mudah dia termasuk dendrobium yang tidak seperti dendrobium pada umumnya sebagian besar dendrobium suka dengan sinar matahari yang banyak nah untuk dendrobium farmer ini cenderung suka teduh dan suka banyak air jadi bulutnya makanya bisa dulu belut seperti ini dan dia itu mudah diperbanyak sobat sekalian Nah apakah nanamnya harus pot seperti ini tidak ya jadi kita bisa tanam on a slab atau cultivation yaitu pada papan seperti ini sobat sekalian ini kemarin bunganya 3 3 tangkai pun teman, teman sudah terlihat rimbun dan cakep sekali sebenarnya tapi sayang sekali ketika ini berbunga hari gak sempat video karena kemarin masih ada kegiatan di luar kemudian untuk perbanyakannya cukup mudah nih jadi bisa dipropagasi atau bulbnya ini bisa dipisah-pisah sobat sekalian ini coba mendekat. Ini baru beberapa minggu Fahri split atau Fahri pisah-pisah dari induknya, tuh akarnya udah banyak. Jadi perlu dikasih sedikit lumut karena dia suka moist atau suka dengan kelembapan yang cukup tinggi. Sehingga kalau dikasih lumut ini dia akan membantu menyimpan air cukup lama. Nah, jadi bisa ditanam di papan seperti ya, seperti ini ya. Jadi slab cultivation. Selain dipot juga bisa Ini, ini udah rimbun banget Ini kalau mau dipot juga bisa Kemudian ketahanan bunganya ini Berapa lama Jadi untuk dendrobium farmer ini Termasuk dendrobium yang bunganya Tidak long lasting Jadi hanya 5 hari sebelas kalian Ini aja yang pertama Mekar nih Udah rontok nih karena berhubungannya hanya bertahan lima hari Kemudian untuk aromanya Wangi, lembut Tetapi Untuk aromanya itu tidak bisa tercium Terlalu jauh Seperti Dendrobium anosmum Tetapi Kalau kita cium itu ada aromanya Tapi tidak menguar sampai jauh Kesimpulannya Jadi yang pertama adalah Ini sangat cocok untuk pemula Karena perawatannya sangat mudah bisa di dataran rendah, menengah sampai dataran tinggi ya Kemudian yang kedua Kalau sobat suka dengan anggrek yang bunganya awet Nah ini Fahri gak saranin, gak rekomendasiin Karena hanya bertahan lima hari Kemudian yang ketiga Dari segi perbanyakan Itu cocok banget kalau sobat punya usaha anggrek Diperbanyak, dijual-jual Itu akan menghasilkan banyak rupiah Karena mudah diperbanyak Kemudian yang keempat, untuk peletakannya tidak harus atau tidak terlalu suka matahari dia, jadi yang penting teduh Oke, jadi kalau untuk sobat sekalian yang suka bunga awet, hari nggak saranin karena hanya lima hari Tapi kalau sobat pengen dendrobium yang tidak biasa, unusual dendrobium, karena ini bunganya tidak seperti dendrobium pada umumnya ya Meskipun dari keluarga dendrobium atau dari section dendrobium setahu meskipun dari session dendrobium meskipun dia termasuk dari genus dendrobium tetapi kalau orang pertama melihat pasti tidak menyangka apalagi yang pemula kalau ini adalah atau termasuk dendrobium kalau lihat bunganya seperti ini sih siapa yang nggak pengen ya tapi itu tadi bunganya itu cuman lima hari sobat sekalian 5 hari, tapi kalau Fahri sih nggak masalah, yang penting ketika dia mekar bagus-bagusnya seperti ini kita dokumentasi dengan video atau dengan foto, it's okay lah ya tapi memang ada beberapa pecinta anggrek yang ah, aku nggak mau karena bunganya cuma sebentar nikmatinya apalagi yang sering keluar kota, ketika ditinggal keluar kota 5 hari, pulang-pulang udah rontok gitu ya nggak hmm, masalah sih kalau Fahri tinggal minta tolong yang ada di rumah untuk fotoin atau video-in gitu Nah ini Dendrobium Farmer ini untuk segi harga gimana ya uh, jadi kalau udah rimbun seperti ini pastinya harganya kurang bersahabat ya bagi sobat sekalian yang kantongnya terbatas jadi kalau sudah seperti ini pastinya jutaan rupiah sobat sekalian namun uh, Fahri pun saat ini sudah mulai budidaya jadi Fahri sediakan yang ukuran seperti ini jadi ini bisa terjangkau untuk siapapun ini harganya hanya150.000 sobat sekalian dan tapi hari nanti lama dong sampai bunga gini jadi karena ini dari pemisahan anakan bukan dari biji sehingga untuk menghasilkan bunga seperti ini minimal ya dua tahun lah ya tapi dua tahun itu kalau kita hitung secara hari ya lumayan lama cuman kalau kita hitung dua kali lebaran itu cuman dua kali lebaran ya jadi cepet gitu jadi enggak masalah yang penting kan punya kemudian ada uang 150 ribu ya udah beli yang kecil yang penting punya entah itu nanti kapan bunganya kadang-kadang enggak -kadang, kerasa tiba-tiba oh, udah bunga aja gitu ya ini dulu juga tidak sebesar ini dulu hanya beberapa pelep kemudian ini sering variu hujan-hujankan, kemudian untuk pupuknya paling vari kasih pupuk florilis aja, sama paling dipupuk daun sebulan dua kali itu cukup. Jadi cukup mudah untuk dendrobium farmer ini. Sebenarnya ada banyak sekali jenis dendrobium yang mirip dengan farmer ini. Ini dari section florum Ini dari section dendrobium densiflorum. Dendrobium itu nanti ada Dendrobium amabil, Dendrobium tirsiflorum, Dendrobium uh, musiae, kemudian ada Dendrobium aggregatum ya. Nah, yang paling populer itu adalah Dendrobium farmeri karena selain mudah diperbanyak dia termasuk rajin berbunga ketika musim, baik itu di dataran rendah, menengah sampai dataran tinggi. Dia mau berbunga sobat sekalian Dan bunganya ya seperti Nama section 9. Bunganya seperti pada sectionnya Section densely Itu Bunganya sangat ramai seperti ini Tuh. Gimana nih sobat tertarik untuk Memelihara dendrobium farmeri Segera dapetin dendrobium farmeri di Fahri Orchid Coba bisa klik Link Whatsapp, link Shopee Dan link Instagram Fahri Di bawah ya Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Yuk